Assalamualaikum Salam sejahtera untuk anda semua. hari ini. Kali ini saya tidak sendirian seperti YouTube. Saya ditemani oleh Pak Camat yang ingin ikutan mikat kompon itu dari teman juga sahabat saya tukang tukang sejati di tempat saya Sobat itu. ya Sobat Youtube inilah dia lokasi kita di hari, hari ini ya saya mau ambil gambar ini dari kecilian sekitar 100 meter dari tempat kita, kita temikat, sobat itu mikat kompon itu anda lihat betapa indahnya pemandangan ini ya. Nah ini bakal lokasi kita yang jadi target utama kita untuk masang jerat racik dan untuk itu. Baik sobat itu sampai terus ya Hari ini video ini. Bagi yang belum subscribe, kalau ya, bisa subscribe, nah, like nya. Mas apa? Mas Jawa apa? Mas Kisam? Kita menuruni lokasi tempat dekat ke Uh, curam sekali sobat itu tingginya tinggi sekali nah, ini dia, uh, sahabat-sahabat saya yang paling depan itu adalah camat, ada uh, kepala daerah ya yang di belakang itu adalah sahabat saya pikat uh, tetangga pikat lama sekali itu sobat itu namanya Heri Subur, sementara yang di depan adalah Pak Camat Moharam sobat itu. Oke kita turunin dulu jalannya Jalan uh, sekali ini sobat youtube Ekstrim ya Sangat ekstrim Oke hati, Perlu diperlukan Kehati-hatian untuk menuruni uh, Jalan ini sobat youtube ya Ini adalah pondok warga sobat youtube Yang ditinggalkan oleh pemiliknya Oleh karena kebunnya tidak diurus sobat youtube Ini inilah dia lokasi Weh, kita Wih gua di sini banyak tanaman tumbuh ya tanam tumbuh berupa pisang, ada uh, bekas tanaman padi serta bekas kolam dan ada juga tanaman jeruk. Nah ini tanaman buah pokat ini sobat itu pokatnya gede-gede banget itu. Iya sobat itu. Ini mereka berdua lagi mantau lokasi sobat itu ya. Oke okay, sobat YouTube, sekali lagi saya himbau ya, untuk Anda semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki Anda berlimpah. Yang belum subscribe, tolong ya subscribe di channel ini. Mudah-mudahan eh, partisipasi Anda di channel ini dapat eh, membuat <tuh> sebuah kenangan, ya tentunya. Dan dapat berkembang channel ini sesuai yang diharapkan Oke inilah dia lokasinya sobat youtube ya untuk kita nikah nanti Oke pantau terus sobat youtube Baiklah sobat youtube untuk cara pemasangan racik gantungnya Tidak perlu saya terangkan lagi ya Berhubung di video-video yang sebelumnya sudah saya terangkan tutorial cara memasang jerat gantungnya dan anda dapat melihat sendiri sobat youtube di video ini jerat gantungnya telah saya pasang dan semoga saja di hari ini kita bisa strike burung keruak ya semoga dan semoga tentunya ya semoga juga anda terhibur dengan adanya video ini dan dapat memberikan edukasi yang bermanfaat buat anda memberikan sebuah tontonan yang sifatnya menghibur ya karena tujuan channel ini adalah untuk menghibur anda semua baiklah sobat youtube sambil kita nantikan burung kruaknya datang ya kita coba saja nunggu ya atau kita pantau dari kejauhan saja oke sobat youtube terus uh, tonton video ini jangan di skip dan sekali lagi saya imbau bagi anda yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Agar channel ini dapat berkembang lebih lanjut Dan dapat memenuhi keinginan anda uh, Sesuai dengan yang anda pinta tentunya Di kolom komentar Dan kali ini juga saya, bu saya tidak sendirian Saya ditemani oleh pak camat Juga rekan saya uh, Ahli pikat ya nah, Beliau Beliau profesinya sebagai tukang jahit sobat youtube masih di volume 20 mp3 sebagai pemanggilnya sobat youtube mungkin sebentar lagi burung keluarnya akan datang sobat youtube ya di seputaran jarak racik kita sudah kita pasangkan eh, racik jantungnya nah dan di seputaran Ee, raci kita terdengar ya suara burung kruaknya, nah itu dia sobat itu penampakan burung nya mudah-mudahan dia masuk ke lokasi jerat raci gantung kita dan tentunya kita harapkan sobat itu eh, hari ini kita bakal strike eh, burung kruak sobat youtube ya, oke simak terus sobat itu kita lihat kita pantau dari kejauhan mudah-mudahan eh, hari ini kita bakal berhasil sobat itu YouTube, burung itu burung kura sudah datang seperti itu dari arah bawah sebelah kanan seperti itu kita dia penampakannya seperti itu yang mudah-mudahan dia nyebrang ke sini kura itu harapan kita sih burung ini dapat burung itu ya burung dan nongol lagi hilang nongol burung nongol kura burung kura burung datang lagi burung kura itu Ya, mudah-mudahan lah. Eh, hey, hey, eh. Hey. Ya, terus. Ya. Aduh, dia mau aja lagi di situ seperti itu. udah anjlok. Aduh, lari larilah Kidancu dancu. Eh, hey, ada masih ada masih ada. namun kepalanya aduh. <tuh> susah, susah kalau burung udah liar. Kayaknya di sini, di pikatin atau diburu mungkin ya sobat itu mungkin sering ditembakin di sini jadi burungnya jinak-jinak merpati tuh kan hilang lagi burungnya sobat itu kita pantau terus saja mudah-mudahan dia nongol lagi ya tuh kayaknya nongol lagi nongol lagi ya bener ya satu dua tiga ya aduh ada burung perenjak sobat itu aduh terbang terbangun Asik banget ini masih ada sebot itu ya, ceringak, ceringuk, cinguk, cinguk. Maju mundur, maju mundur kayak setrikaan sebot nah, sekarang datang dia sobat itu, nongol dia. Menampakkan diri seutuhnya. Mudah-mudahan ya dengan langkah slow tapi pasti memasuki arena ring ring apa ya? Ring kinjung bukan bukannya. Iya, ring ring apa ya? Arena jerat kita seperti itu. Iya, celingak celinguk, celingak celinguk. Iya, mudah-mudahan lah selangkah lagi, kayaknya masuk di jerat racun gantung kita sobat itu. Aduh dulu, nah, kabur malu waktu. Biung biung, dan tenan kue burung burung. Tak pedil sampean kau burung burung. Ah, datang lagi deh sobat itu. Iya, terus, ya kali ini kayaknya kita bakal berhasil sobat itu ya tunggu aja tanggal mainnya nih bentar lagi dia bakal masuk jerat kalau masuk jerat sukurin mampus lu gua sambel lu ya terus masih diem aja dia sobat itu kayak kayaknya enggak mau bergerak sobat itu dari tempat dia aduh ini burung memang udah S1 sekolahnya ini jadi udah pinter banget ini kabar itu. Mungkin dia nih SD-nya 6 tahun dan SMP-nya 3 tahun. Nah, diam aja dia di tempat. Celinga, celinga, celinga, celinga. Kayak udah tahu bener kalau ada orang. Siapaan ya, tahu aja terus seperti itu ya. Yang belum subscribe tolong dong di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Yang bikin videonya susah banget ini, <laughs> oke sobat YouTube, untuk terus ya, kayak masih celengan, celingup, masih diam di tempat ya, Lihat terus ngeliatin kemana ini. <tuh> Aduh, ini burung pinter banget, ini gak mau bergerak deh, sobat YouTube masih nyautin pikat MP30-20 kita sobat itu tertarik dia sobat itu namun enggak mau bergerak dari tempat dan celakanya cuma satu ini ya yang masuk dia, sobat itu iya aduh Allah enggak kena deh seperti itu dia nunduk dia tanya jalannya seperti itu ya aja aja aja aja deket kita MP3 tuh. Iya ya, ya, aduh Allah, lirung mak nanggu, kacau kacau. Oke sobat YouTube, burungnya memang sudah pinter banget sobat YouTube. Oke deh kalau kayak gitu sobat YouTube kita akhirin saja mikat kita pada hari ini ya kesempatan hari ini dan waktu kita sambung kembali ya mudah-mudahan Sobat YouTube video ini dapat memberikan hiburan uh, di tengah istirahat Anda tentunya sekali lagi jangan lupa bagi yang belum subscribe saya mau subscribe nya bagi yang sudah subscribe saya akan terima kasih banyak semoga rezeki Anda berlimpah ruah kayak sungai yang mengalir ya, Sobat YouTube terima kasih